Oke okay, kembali lagi bersama Arumoto Vlog Jadi hari ini hari Sabtu Kita konsepnya hari ini Mau nyorite. Nyorite, nyorite. Tapi nyoretnya ke enggak ini sih jauh-jauh deket-deket aja lah jangan jauh-jauh anjay kita pakai motor yang mana nyuraitnya hari ini pakai yang ini kah yang hitam atau yang putih eh ini juga hitam sih maksudnya 450 150 pakai yang ini aja lah ya 450 <laughs> ya emang pakai yang ini itu mata apa kaliper depannya lagi kebongkar bracket apa bracket kalipernya lagi dipinjem jadi kita mak yang ini 450, KLX 450. Sekarang sekalian mau nyuci juga. Nyuci biar Seperti biasa nyuci di hegar lah Wanjir macet cuk. <tuh> Jadi ceritanya nyuci sambil nyorai. Aduh baterai lupa dibawa lagi bentar. Oke okay, lanjut. Tadi lupa bawa ini apa baterai cadangan. Takutnya baterainya habis ya kan? Ini masih ada bensinnya nggak? Semalam dipakai kelembang soalnya. Duh, si lumayan lah. Nanti baru kita isi. macet di Mang udah langganan tiap sore mah. Ih, mati lagi ya Allah, ya Allah. Anjir, macetnya parah kayak gini, eh. Hai, ternyata tadi tuh du, dua kirain netra. Oh, ah, bebas orang nyuci dulu. pelan-pelan pelan-pelan enggak boleh ngebut soalnya bensinnya tinggal dikit takutnya nyampe soalnya nyuci dulu baru isi bensin nyuci nyorainya ke Dago enaknya mah Dago ke punculut. punculut juga enak sih tapi terlalu jauh janganlah yang dekat-dekat aja Bandung selalu macet, Bro, di Tadi bensinnya cukup nggak ya kira-kira? Cukup lah ya. Kehegar terus cuci motor, habis nyuci motor baru kita isi. Soalnya kalau mau ngisi ke sana, sedangkan kalau mau ke arah sana tuh macet tadi. Lo belum lampu merahnya. Makanya ya udahlah, beres nyuci aja baru kita isi. Dan anak sekolah baru pulang memang udah masuk offline gitu Perasaan masih online <Sidak> <Sidak> Suaranya anjir Teriakan mesinnya Treng Treng Wih trek jadul anjir apa sih namanya trek tentara tapi yang zaman dulu eh bukan deng eh bener enggak apa trek model terbaru oh baru deng cuma modelnya kayak trek-trek zaman dulu oh, ya tinggi cuk bannya aja segede motor aja enggak tahu mereknya apa ini kayak kayak baru lihat gitu treknya cakep modelnya deh tuh oh Mercy eh bener trek jadul deng truk apa truk-truk tentara zaman dulu mereknya Mercy cuma kayaknya habis di restorasi habis dicat soalnya catnya masih bagus gak cape sih motor ini kalau dipakai dalam kota teh ya. soalnya nggak enak kalau di bawa pelan mintanya digas terus saya digeber terus mintanya RPM-nya harus tinggi, nggak mau RPM rendah. Kalau nggak pincang, nanti dia pincang. Makanya, kenapa geber-geber terus ya? Motornya sendiri yang minta digeber, teh lepas kopling, nggak mau RPM rendah. jenggot <laughs> motornya nggak jengket cok jatuh Aduh kasihan Adik, eh Adik, Adik apa ibunya kakinya berdarah. Jatuh sendiri kayaknya Ya mati, Cuk, Kasihan tadi kakinya darah, cu banyak darahnya. Kejepit itu kayaknya sama apa sih? Jepit mesin atau baut gitu. ada-ada ini juga sih lihat darat eh ya. enggak mual mangga mual cuma langsung kepala kayak pusing gitu kalau lihat darah mual atau muntah mangga cuma pusing doang Kita ktm dulu, ngambil duit buat ngisi bensin. Karena kalau tidak mau bayar pakai apa? Cuk, tidak ada megang wangkes. ntar masih ada orang di dalam deng. Ini standarnya mana? Oh ini. KLX 450. Buat yang ini Pak pasti udah tahu. Karena motornya udah pernah dibahas udah pernah di-review motor ini teh. Cuma yang waktu pas di-review, dekalnya masih pakai yang kuning. Sekarang udah ganti dekal baru. Nah, jadi ini dekalnya baru 13 sama kayak ini nih konsep varsity yang saya pakai sekarang. Ini 13 mana sih? Enggak, 13. Mirip pokoknya mah konsepnya. Jadi serasi gitu de dekal sama Varisit-nya. <tuh> Masangin si bensin dulu Tadi malam habis dari Lembang Tadinya rencananya Hari ini mau ke Cianjur cuma nggak jadi tadi pagi, tapi nggak jadi ya. Udah nanti aja lain kesempatan kita main ke Cianjur. Nggak kelihatan anjir. Oh, mana sadar, Semalam ada isi full tank bolak-balik lembang lembang naik turun bawahnya kayak orang gila geber-geber ya nguras banyak bensinnya. kita tatarnya agak depan aja lah Kasihan orang di belakang ntar kaget anjir sama suaranya ntar kita di ini le. Tuh. anjir muter-muter dago terus nyari tempat cuci motor atau kalau nanti balik lagi ke Hegar kalau udah nggak terlalu rame tadi mah rame pisan karena kalau nunggu nanti apa kesorean jadi nggak jadi ngonten malahan karena pasti tadi masih ada enam motor sekitar enam motor sekarang udah jam 4. Beres beres jam 5 jam setengah enam mungkin motor beres nggak jadi konten nggak jadi kontennya right <tuh> kalau buat harian mah ya worth it worth it aja buat harian mah nggak ada masalah asal kok dompet kuat sama bensinnya karena ya bensinnya lebih boros. Bukan lebih boros lagi, jauh lebih boros dari motor harian. Apalagi 450cc. Kolok kuat, ya nggak apa-apa. Ngisi 50.000 full tank. Cuma jalan paling berapa? Kalau ya, kalau jalannya nyantai, mah. Nggak terlalu boros-boros amat, cuma. Kalau nyantai, mah, siap-siap kaki kepanasan. Jadi harus ada kencang bawahnya. Cuma emang ini, tankinya kecil. Karena kan emang bukan buat harian, tankinya kecil. Gak tau ini tankinya, teh berapa liter sih? Jadi yang ngisi Rp50.000 juga udah full. Kalau buat tarikan mah buat harian, aduh, kayaknya berlebihan. Kalau untuk dalam kota ya, apalagi kondisi jalan macet kayak gini. Kalau untuk luar kota, mah, perjalanan jauh mungkin ya enak lah. Masalahnya, cok, kita ngegas dalam kota kayak gini, kondisi macet cuma bisa segini, cok. Gasnya teh gas dikit lah, Di gas full tuh kayak gitu larinya dah. Makanya nggak enak, kan? Gas full baru gas dikit, ngerem lagi karena di depan rame. Jadi ya, nilai sendiri aja buat harian worth it. Gak? ya kalau 250 masih lah, masih sangat ini worth it buat harian kalau 450 kayak gini, capek juga bawahnya kalau bobotnya mah, standar sih nggak terlalu berat juga 120 kilo lebih lah bobotnya teh. tapi kalau untuk handlingnya tuh, tapi kalau pas di bawah mah nggak terasa berat karena ya mungkin tenaganya juga kan gede Makanya bobotnya teh enggak kerasa berat. Foto di mananya yang bagus tempatnya teh? Netralnya agak-agak susah. Foto, mau foto tapi bingung mau foto di mana tempatnya. Di hari sabtu kayak gini mah sore sore dagu enggak, ini sih ya banyak ya ramainya karena macet doang tapi kalau nongkrong mah kebanyakan orang nongkrong di Dago tuh hari minggu minggu sore karena kan pas libur kalau sabtu gini ya ada cuma gak terlalu banyak buat yang jomblo-jomblo juga kalau mau cuci mata di dagu mah pas karena ya emang banyak ya betina-betina apa sih namanya bening nongrong suka nongrong di sini kalau di sana ada tempat potong nggak sih kayaknya emang nggak ada di mana di mana di mana Patung mana? Patung Garuda. Mana? Daerah mana? Yang sebelum di Patung Garuda di mana? Anjir? patung Garuda di dagu? Ayuh, ya. Coba so. Tuh, ini aja panas anjir kaki teh. Ah? Tembus, muter gini nanti. Sejuk daerah dago tuh. Kalau buat nyoret paling enak. Udah masuk suasananya enak. Tempatnya sejuk. Ya ada panas-panas dikit sih, cuma udaranya gitu ya. U udaranya maksudnya yang sejuk mah. Mana? biayanya bagus sih kalau di Pasupati ini tuh, cuma emang rada panas. <laughs> ah. ini kalau apa sih, menjelang apa sih senja gitu senja atau apa? Yang langitnya oranye gitu, langitnya warna oranye. Iya senja, senja bener kan? nah itu kalau dilihat dari sini tuh bagus. Cu. Jadi pas jalan belok ini kan, tiba-tiba di sana langitnya oranye. anjay bagus, pemandangannya dah. Apalagi kalau sepi nggak terlalu ramai, Pasupati lebih bagus lagi pemandangannya. Pasupati kalau nyoret lewat sini tuh nggak kayak nggak Abdul gitu. Uh, di bawah macet, Bro di itu. Pokoknya dari ujung sampai ujung sana pasti macet kepala kebuang-buang anjir ke belakang. Ya, macet. Eh si RD kemana mana? Ketinggalan kasihan. Aduh, ketinggalan jauh dia. Kasihan. sayanya terlalu bersemangat. Oh. Huh. Ngapain pakai full face dari tadi foto-foto teh? udah mangap macet lagi ini sekarang udah jam lima jam lima lewat dikit kayaknya mah nggak tahu Hegar motor masih buka nggak cucian motor yang tadi tempat yang tadi pertama itu kalau masih buka mah foto di situ eh foto lagi cuci di situ kalau udah tutup mah ya udah kita cari yang buka Allah Bar berpaster macet macetnya kok bilang kalau tidak macet bukan pastor namanya udah pasti ya. di sini kemana oh, ada di belakang kirain nggak ada lampu hijau. Saya melihat lampu hijau di depan. Ayo sebelum lampu merah. Ayo. Ayo sebelum lampu merah, sebelum lampu merah, sebelum lampu merah. Masih lampu hijau, masih lampu hijau. Masih lampu hijau. Oke, okay, ayo. Kita kejar lampu hijau. Oke, okay, masih keburu saudara-saudara. Ternyata ada mobil Pajero di sini, dia mau belok. Oke, okay, masih keburu. Yes. Yes. kita harus cepat kita harus cepat kita harus cepat sebelum Heger motornya tutup sebelum sebelum <slasuk> <suk> hey, mulut kok kalau ngomong suka kepleset gitu Aduh kaki tulang kering sakit cuk kenapa footstep <suk> aduh nyut-nyut aja kena footstep deh mana footstepnya ini lagi tajam-tajam bukan karet <laughs> Eh, nggak ada lampu sen lupa, nggak <laughs> ada lampu sen cowok. lupa lupa. <laughs> Emang motor 150 yang di rumah, nggak ada lampu sen. Eh, pak ada lampu sen. <laughs> Oke, okay, udah beres nyuci, anjir, sangar gini motor tehnya. Dekalnya sekarang jadi warna hitam, jadi lebih sangar. Kalau kemarin teh warna kuning. Udah bersih, sekarang kita pulang. <tuh> Pulang mandi istirahat. Gerah badan Padahal tadi baru mandi, cuma gerah lagi badan deh. Ini mah nggak usah direview lagi lah. Soalnya kan masih sama kayak kemarin. Udah direview juga kan kemarin. Cuma bedanya mah yang baru sekarang cuma dekal doang. Dekalnya diganti lagi. Kalau kemarin dekalnya kuning, <coughs> sekarang hitam, hitam putih. Dan bikinnya juga sama dekalnya Tetap di Dirt Heroes Graphics. Nih. <tuh> Untuk selebihnya emang gak ada yang diganti lagi Cuma dekal Masih tetap sama Oke Sekarang kita balik Udah bersih motor udah dicuci Udah foto-foto juga tadi Foto-foto bentar jalan-jalan pelan-pelan habis dicuci masih basah uh suaranya bos tuh uh kayak geledek ting nya. Biarpun kayak geledek tapi dengarnya tuh enak. <laughs> Cuma kasihan orang yang di belakang kalau dengar teh kaget. Oke. Okay. Jadi mungkin cukup sampai di sini aja video untuk hari ini. Video alright tapi kesorean. Enggak <laughs> kesorean juga sih. Tadi teh keluar jam berapa? Jam 4 jam 4 lebih lah cuma jam 4nya masih panas Anjir di Bandung jangankan jam 4 jam 6 aja itu masih terang ini aja udah jam setengah 7 cuk ini masih agak terang- terang dikit tadi itu jam 6 tuh kesannya kayak masih jam berapa ya kayak masih jam 5 jam 4hir jam 6 sore itu masih terang Baru nyadar kalau emang kayak gitu kalau di Bandung teh ya jam 6 tuh masih kayak jam 5 jam 4 sore nanti dia mulai gelap tuh nanti di jam setengah tujuan setengah tujuh ke atas ah macet ini harus lewat kanan aja lah di bawah sana macet pasti tuh macetnya di lampu merah sana tuh uh udah kelihatan dari sini Bro dit. mobil ngantri daripada nunggu macet ikutan macet mending lewat sini aja lah